妈妈 Ah, oh iya ikut ya. Oh iya nah, ya. oh, oh, oh, ya. oh, ya. yeah, banyak Ini pernah pernah main ayak mancur di bawah air mancur. Ayak Masuk masuk lagi yuk Sampai Bebek, itu tuh lihat angsanya tuh di sana, tuh itu tuh lihat tuh. Tidak, oh, tiba itu Tidak, hmm. tiba Sampai I'm yeah. Sahang burung Oh, oh, oh. Okay. Mm -hmm.